Tadi, guys, kita kaitkan ke atas kepalanya. Terus lo... kan. kita lempar. Saudara-saudara, <laughs> <laughs> kesalahan para pemancing, kita lempar tapi kita injak. <laughs> adalah kita akan pakai umpan itu ya Semoga disambal. Oke. Okay. Kita biara ya. Mana sudah banyak kan? Coba diangkat. Diangkat. Pilihara, guys nah, Kita gunakan dua pemberat lagi agar Dibawa ya Soalnya arusnya sangat kencang guys Kayak jemuran Oh dengan 40 kah? Seputus sudah ganti dengan ikan-ikan Mesinnya ikan. Jadi satu orang lagi menyusul untuk menjemputnya Ayo <laughs> <laughs> yeah, Ayo yeah. Kita tidak boleh paksakan Untuk pulang hari ini Karena cuaca saat ini Sangat-sangat tidak Bersahabat Ombak sekali ya Kita dilihat penampung guys angka stir angka lo oh, orang stir buara guys buara buara guys buara nah, bisa dilihat buara petir mata menyala emosi tinggi ikannya kecil-kecil pada manten. kok tangkap aduh cepat Hih, lama itu eh, banyak eh. Mengolah e, pelan pingan tinggalan, mau ondo. Ih, jam tata. Wah, begitu. Kalau pas kawan, kawan taruh mereka. Eh, patjegoen, patjegoen. Eh, eh, eh, Eh hey, memang eh konco ini konco. dapat kah? Mana kumunya? Mana? mana boleh guys.